Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. I think listeners di mana kalian berada. Jumpa kembali bersama mimin di channel YouTube Hillia TV. Yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru terhangat terupdate, tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini ada yang pasti ditunggu-tunggu nih oleh sahabat semua di rumah. Trailer dari episode kedua, season kedua *The Family* dari Boy William, yang hari ini akan menghadirkan sosok biduan cantik Ayu Ting Ting yang memang sepertinya sudah ada. Lampu-lampu hijau dari keluarga Boy William Official Trader of The Family Season 2 Segera hadir ya di channel YouTube-nya BW Boy William Sore ini pukul 3 waktu Indonesia Barat 087, Lampu hijau kayaknya udah ada tergantung dari kak Boynya Ayo dong kak Boy, maju terus bakal jadi couple fenomenal Crazy Fun Family Inilah detik-detik keluarnya season kedua hari ini pukul 3.00 akan menghadirkan sosok cantik Ayu Ting, -ting. Apa semua yang penasaran? Jangan lupa ya sore ini akan hadir nih wah, gimana ya perasaan Ayu ting, ting bisa bersanding dengan keluarga besar dia Boy William dan bagaimana nih perasaan Boy William nih ketika ditanya-tanya nih sama keluarganya mengenai sosok Ayu ting, ting Wah wah wah. Mimin juga penasaran nih bagaimana Nah ya kita tunggu saja di sore ini pukul 3.00 waktu Indonesia Barat ternyata semalam ada yang video kalian bareng nih, Boy William dan juga Ayo Tili tentunya Informasi ini mimit langsung-langsung nih dari instastory Instagram keduanya yang memberikan semangat dan juga dukungan Wah wah sepertinya bumbu-bumbu perekat sudah ada di di hati mereka <laughs> 8 menit dan 10 menit yang lalu kompak ini menuliskan story di instagramnya di instagram story ayu Ting di sini menuliskan ini dia yang ngajarin ikis tarik ke bundanya naik wahana boy william dengan hashtag kemarah kemudian juga di fitnya Boy William fun menit yang lalu di sini juga menuliskan naiklah jangan duduk-duduk aja dengan hashtagnya tuh ya jangan duduk-duduk aja dikatanya mu Nah, ayo dong ikut wahana kayak ikis e dikasih semangat nih sama boy William waduh waduh jadi bakter banget nih kan sahabat semua Instagramnya penuh nih dipenuhi komentar-komentar para sahabat Komentar yang pertama di sini banget dah Made pintar nih anak bahagianya anak serasa ayah dan asik-asik nih ya. Seru banget lihat mereka ngobrol apalagi kalau boy ikutan liburan tambah ramil lagi Astaga malam-malam miller -malam, lihat gini ya Parah emaknya parah <guluh> Pilih jagain tas ayahnya aja Diajak ke Disneyland lagi uhuy, uhuy. Obang hanya tuh loh <guluh> Pak Luci hartini tujumpat kayak pasangan yang sudah sah ini mah Cerita sama suami dan anaknya pun ditanya tuh ya. ini mah beneran gak boleh gagal min penonton yang sampai 23 kali Wah, wah banyak sekali ya penontonnya lucu banget mereka udah ngerencanain masa depan bareng bertiga sama Igy seru banget lihat mereka ngobrol apalagi kalau boy ikutan liburan nih seru banget ya berteman biasa kayak gini nih senyum kalian tersirat kalian sedang happy guys dan pasukan lo di sini ikut happy juga siapa yang mau doain tuh mereka nunggu biar akhir tahun ini ya bisa jadian ya YouTube-nya youtubenya ekotv sekarang ayu bilang saat ini memang sayang sama boy kalau jodoh tidak kemana gitu wah wah kemudian juga nih min min min gercep ya saya yang halo atau gimana ya kulihat wajah itu semakin kesini makin kesini kok kok kok ko, ke boy William lihat mereka ngakak jadinya, wek wek memang persahabatan mereka kompak ya. Ikut bahagia lihat mereka bertiga terutama birkes yang merasa nyaman sama boy. Di sini juga ada dari il story ternyata Uncle boy yang ngajarin ikisnya buat mereka ke bundanya. Kemudian juga di sini dari Ailana jual cie, -Cie uhuy, bukannya berseri-seri? Dari Ailana kalau aku sih mau aja bisa halahan hat online ikis sebagai banget kalau udah pada kilo berat nggak bisa ditahan inilah awal mula Boy William video bersama dengan Ayu Tingting di saat Billycus main wahana yang sangat serem dan juga ekstrim dan di sinilah Boy mengajak Ayu untuk bisa naik wahana nih pemirsa sini juga mimin menyelipkan mengenai live bareng Ayu dan juga Boy yang semalam bikin baper para penonton nih bagi salam semua selamat menyaksikan semoga tayangan yang mimin hadirkan menghibur pastinya mimin sajikan untuk sahabat semua di selamat beraktivitas selamat beraktivitas kembali selamat, selamat sehat selalu mimin ayri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wasapun don't Bill kis, like uh, which park is more extreme, this one or the other cry. park? Oh, oh dia dia nggak cry dia bilang. Oh you didn't? Really? try it? Why not? What? Why didn't you try it? Nggak, why didn't you try it? Dia bilang dia nggak cry. Iya yeah, what? Oh dia nggak cry. Dia nggak cry. Oh. Tapi dia bilang oh. ini ekstrim ini ekstrim banget kis. Bill kis, Bill kis. This. this is really extreme. Which one is more extreme? This park or the park you did before? This park. Really? Nah. Isn't this the park for kids? Actually, it's just the same. But it just the same. Oh, it's the same. Actually, it's the same. Ah. Mau tahu aku sama boy dari dulu? Ya, aku ngomong apa, dia ngomongnya apa? sama-sama nyambung coba Turki apa menurut kamu Turki coba Turki Turki apaan Iya Turki negara Turki kan ada ayam ayam ayam ayam gede banget gitu yuk. jadi kayak dagingnya tuh gede biasanya ini, kalau di Amerika itu tuh apa, itu, apa? kalkun emang ya kalkun aku nggak tahu Indonesia nya kalkun tuh kan bener kalkun Oh ya kalkun. kalkun kalkun kalkun ya bener bener-bener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 Ya, aku ngomong apa dia ngomongnya apa? Saka -saka Good. Don't lie to your mom. Um yeah. boy your mom. Jangan. Oke, oke. Oke, Don't like your mom. Um boy your mom. No! Jangan. Oke, oke. Oke, Don't like your mom. Ya. Yeah. Um boy aja yang lie to your mom. <laughs> <laughs> okay, okay, okay, kiss, okay, kiss. <laughs> okay kiss. <laughs>